Kami di sini, di Kaltara, khususnya di daerah perbatasan Satu semangat para masyarakat muslim untuk belajar Al-Quran Salah satunya di lembaga kita, kita punya banyak halako-halako tahsin Ibu-ibu telah belajar Al-Quran, karena sebuah keceritaan yang besar mereka terhadap Al-Quran Yang kita rasakan masih kurang, yaitu bagaimana ketersediaan Al-Quran di daerah perbatasan, karena tempat kita yang cukup jauh dari pusat ibu kota, sangat sedikit toko-toko buku kota lainnya itu yang menyediakan fasilitas buat kita belanja Al-Quran, sehingga kita kebanyakan belinya online, harga quran tersebut menjadi lebih mahal maka mari kita masuk seskan program Wakaf Al-Quran untuk Kalimantan Utara melalui badan Wakaf Al-Quran Allah